teman-teman kembali lagi di youtube channel aku nah di kesempatan kali ini aku mau membagikan tutorial e, cara membuat pembukaan video youtube dengan mudah dan simple hanya sekali klik saja nah kita hanya kita di sini itu hanya membutuhkan satu aplikasi Tonton terus ya video ini. Jangan di-skip. Tonton sampai habis. Hmm. Nah, aplikasi yang harus kita gunakan itu di sini. Ini kita menggunakan aplikasi CapCut. Nah, bisa kalian download di Play Store atau App Store di HP kalian ya. Caranya mudah banget, langsung saja ya. Kita buka Capcutnya. Nah, di sini itu banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan. Kita tidak harus masuk akunnya juga kok. Mudah sekali, tinggal ketik di sini pembukaan video YouTube. Nah, kita pilih. Nah, selanjutnya tinggal pilih saja template-templatenya di sini. Contoh ya, saya mau buat hmm, satu template yang ber, ini. Katanya. Nah, di sini kita tinggal pilih foto-foto kalian. Foto yang ingin kalian buat sampul pembukaan video YouTube kalian. Nah, sini contohnya: aku pakai foto aku ini saja. Ini tinggal ganti saja channel kalian, channel YouTube kalian ya. Ini channelku, kan namanya Sudah, itu template, itu tulisan CapCutnya, itu ndak ada, tinggal ekspor kalau kalian bagikan di tiktok nanti itu tulisannya itu akan hilang tapi kalau tidak dibagikan nanti di video kalian pasti ada templatenya capcut begitu. nah selanjutnya ini karena aku pilih yang gak ada templatenya itu tinggal pilih ekspor di tiktok kita tunggu jangan beralih HP-nya jangan sampai pergi kemana mana ya. Nanti langsung enggak jadi dehnya. Kalau kalian saja, teman-teman. udah menonton videoku. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Dan tunggu tutorial-tutorialku selanjutnya. Dadah.